Halo semua, gue Yozora. Hari ini gue mau main Ancient Altar, guys. Nah, ini line up yang gue pakai di Ancient Altar. Sebenarnya ini ini mungkin bukan formasi terbaik ya, guys, tapi ini gue pakai karena ini nyaman banget. Gue bisa autoin ini dan ini nggak bakal overkill atau over damage. Gue pakai formasi ini, gue autoin ini bosnya nggak bakal mati dalam satu tiket karena kenapa? karena di sini nadilusnya nggak uh, gua build guys, ini masih putih nadilusnya dan equipment-nya ini cuma plus 10, jadi ini paling mentok damage-nya 60m lah. Nah buat teman-teman yang bingung kenapa bang, kok nggak mau satu tiket menang, karena gini, kalau di ancient altar kalau kita udah kuat ngelawan, hell ya, yang paling yang paling bagus buat dapetin reward terbanyak itu dengan Dua, dua tiket kita pakai buat ngalahin hell, satu tiket kita pakai buat hard, satu tiket kita buat pakai buat ngalahin normal dan satu tiket buat kita pakai ngalain isi. Nah, kalau kita pakai satu tiket doang buat ngalahin hell, justru hadiah yang kita dapat itu lebih sedikit, guys. Jadi sebaiknya kita pakai dua tiket buat ngalahin si hell supaya kita dapat hadiah lebih banyak. Oke. Okay. Nah, ini formasi atau hero-hero yang gue pake buat ngadepin bos-bosnya, ya. Masing-masing ini tim pertama, tim kedua, dan ini tim ketiga. Bentar gue geser kameranya dulu deh, ya. Udah kelihatan kan sekarang, prototype sama komendernya. Nah ini gua sekedar tips saja buat lu yang masih kesulitan ngelawan Hell yang pertama. Build timnya dari tim kedua dulu, guys. Ini tim satu cuekin aja kalau emang kalian masih belum kuat, pakai satu hero aja nggak apa-apa. Fokus sama tim keduanya karena tim keduanya ini yang bikin uh, damage kita ke tim tiga ini jadi kurang buat ke bos ketiga. Maksudnya, sorry, tapi kalau bos kedua ini mati, damage kita ke bos ketiga itu pasti uh, berasa lah gede banget gitu. Untuk tim kedua setupnya sebenarnya gampang. Pertama nggak e, usah bawa healer nggak apa-apa. Yang paling penting ini, yang pertama nih, summoner. Di sini gue pakai Kalaza dan gue buildnya fokus ke critical rate aja ya, karena setiap setiap kali pukulannya keluar critical rate si Kalaza ini bakal keluarin summon. Dan summonnya ini berguna buat tumbalan dari skill bosnya. Di sini kan bosnya punya skill. 500% attack damage, prioritasnya ke Summon jadi kita wajib banget bahwa Summoner di bos kedua ini disini gue bawanya Kalaza gue fokusnya sama Critical Red, equip karena gue gak peduli damage, di sini damage gue ada bawa uh, si Emma yang di support sama si Res nah terus ini di depannya gue taruh tanker tanker apa aja guys, bisa ini gua pakainya bor Terus gua pakai look buat ngurangin defense bosnya ya. Ini bisa diganti sama artas juga kalau mau. looknya bisa ditaruh di tim pertama. Tapi ini gua taruhnya di tim kedua. Sebenarnya enggak terlalu pengaruh bagi gua karena uh, bosnya udah gua udah bisa ngalahin gitu. Jadi mau pakai artas, pakai look sama aja sih sebenarnya bagi gua. makanya di sini gue pakai look, look karena gue males buat ganti-ganti talent lagi guys nah kalau kalian udah tim 2 udah berhasil ngalahin baru fokus ke tim 3 nah kalau misalkan tim satunya belum belum kalah nih nggak bisa dikalahin otomatis kan tim tiganya bakal punya skill yang skill yang sakit banget ya yang mana ya pokoknya skillnya dari si bos inilah yang sosok ini yang ini ya Infer infernal blast apa ya pokoknya itulah skill dari bos pertama kan kalau kita belum kill dia bakal punya skillnya dan itu bakal bakal sakit banget makanya saran gua bawa dua healer tapi kalau memang udah bisa ngalahin tim 1 sebenarnya nggak perlu bawa dua healer lagi ini karena dari awal gua udah pakai dua healer dan gua nggak ganti ganti sampai sekarang karena kalau diganti damage dealer gua takutnya malah jadi over damage. Karena gue sering AFK, gue sering gue main, gue autoin, gue takutnya aja gue lupa, tahu-tahu satu satu tiket mati kan sayang guys. Makanya gue pakai setup kayak gini. Dan yang terpenting kita sampai 55 M damage sih. Jangan sampai kurang ya kalau bisa 55 M damage, dan itu udah udah lebih dari cukup lah. Mau di-Af kain, mau di-Autoin, terserah itu udah pasti kita lolos. Nah ini tim 1 gua, gua pakai ya sebenernya AOE, AOE aja sih. Ini sebenarnya bisa pakai look bagus juga ya. Malah menurut gua lebih bagus look daripada pakeannya Aniruda di sini. Tapi gua tadi gua bilang, urusannya look gua, gua pindah ke tim 1, tim 2, gua, gua butuh atas buat damage reduction. Eh sorry buat defense reduction. Dan gue males ganti-ganti talent segala macem ganti equip lagi karena atas gue nggak gue equipin gue cuma fokus equipin hero-hero yang gue bener benar pakai, sering pakai aja nah ini tim pertama gue gue pakai AOE aja ini juga healer apa adanya karena nggak ada healer lagi healernya gue pakai di tim ketiga biar damage nya gak terlalu gede nah kurang lebih gitu guys sekarang gue mau coba mainin ya gue kalau pakai formasi ini udah udah bagi gue gue udah nyaman banget sih gue udah gak takut overkill. Jadi gue tinggal autoin aja gue tinggal-tinggal nggak damage-nya nggak bakal berlebihan dan nggak bakal kecil juga. Oh ya untuk untuk bos ketiga kalau lu belum belum kuat ya nggak usah bawa tanker sih guys bawa healer aja 2 biji kayak tadi setup yang gua yang gua pakai juga dan bawa 3 damage dealer atau kalau kalian pakai emak kalian bawa jadi supportnya tiga ya sama rest juga damage dealer-nya dua terserah bebas sama aja. karena di Ancient Altar ini uh, lucunya ya lucunya beda sama mode lain yang mana mode lain kita pengen damage gede-gedean cepet-cepetan kalau di Ancient Altar ini kita kecepetan kegedean malah rugi anehnya gitu sih, gua nggak tahu kenapa mereka devnya setting kayak gitu Enaknya kalaza gini dia skill bayangannya nggak punya cooldown. Yang penting tembakannya kritikal itu bakal keluar sama ultimate-nya ya yang pasti ya. Oke, okay, nah ini bos ketiganya. Sebenarnya kalau untuk kayak level kayak gue gini ini udah nggak perlu dua healer sih guys. Semua gue pakai aja lah dua healer karena gue takut overkill damage-nya. Eh, apa over damage, sorry. Tapi kalau kalau ditungguin gini sih sebenarnya banyak damage dealer juga nggak apa-apa sih karena kan kita kalau misalnya damage-nya kelebihan kita tinggal matiin aja autonya. Cuma gue kadang-kadang gue lupa. Gue autoin, gue tinggal ke WC. Begitu keluar takutnya udah mau mati. Tapi gue belum pernah. Sekali. Matiin autonya. karena Ensign Altar ini hadiahnya lumayan guys kalau menurut gua uh, ada baiknya kalian fokus ke Ensign Altar di Ensign Altar ini terutama pas awal-awal ya emang kuncinya uh, di healer sih terutama Mas Rani ini mungkin kalau nggak ada Mas Rani waktu awal-awal ya sulit juga sih buat buat main di Altar di boss terakhir nih ini ini udah udah aman ya guys ke sisa 50M ini udah aman bahkan biar, biar mereka mati pun nggak masalah nggak jadi masalah kayaknya gue mesti matiin deh autonya deh. Mungkin karena naik level kali ya. Dari minggu kemarin. Jadi kayaknya nih berasanya lebih tinggi nih kalau tadi autonya gua nyalain terus. Tapi tetap enggak bakal satu satu kali jalan sih ya, paling eh 7080 M lah. Tapi ini udah gue matiin autonya jadi aman. oke okay guys kayak gitu aja kali ya video gua hari ini untuk ancient Altar kalau kalian mau tanya-tanya kok -tanya, oh ini aja udah best score nih berarti gua besok mesti gua ganti lagi nih setupnya nih mungkin nadilus gue cabut kali ya gua ganti role lain karena damage-nya udah ketinggian lagi kalau sananya gua tadi AFK takutnya bisa melebihi ya takutnya bisa over damage kita cek dulu ya tidak ada yang menarik guys ini lumayan tapi status ininya jelek ini kenapa statusnya bagus <laughs> bagian equip begituan statusnya bagus opsinya ya itu aja guys video gua dari video dari gue hari ini kalau kalian mau tanya-tanya komentar aja kalau gua sempet pasti gua bales jangan lupa di like dan di subscribe ya guys yuk